serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar landslide tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini, bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia di sore hari ini persahabat ya kita awali ke kamera pertama. Ada sebuah unggahan spesial, kabar spesial dari tabloid Novo official Perhatikan di unggahan dan kabar ini deretan artis yang tetap imut di masa kehamilannya, termasuk ada sang kejora, Dede Lesti ya, yang masuk di kabar ini deretan artis yang tetap imut di masa kehamilannya Masya Allah banget ya Emang Jadi Lesti Tentunya terlihat sangat imut banget Walaupun di kondisi sedang hamil Persahabat ya Ada juga di situ Nikita Vili Dan ada Kak Loli juga persahabat yang masuk di kabar ini Masya Allah Luar biasa banget ya Bintang dan dut ini luar biasa, sang kejorah mudah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Ada kalimat gampson juga yang dituliskan di postingan tersebut, di masa kehamilan, banyak perempuan akan mengalami perubahan pada tubuhnya sebab kini mereka membawa calon buah hati di dalam perutnya. Tak jarang berat badan mereka akan naik, misalnya saja para artis cantik ini namun, meski bobotnya naik, mereka tetap tampil imut dan kece. Kita doakan semoga mereka selalu sehat dan lancar untuk persalinannya nanti ya. Amin. Mudah-mudahan saja persahabat ya, doa baik selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut, banyak dibanjiri komentar dan respon yang sangat luar biasa. Yakni dari akun Rika RikaDina77 mengatakan di kolom komentar Masya Allah sehat selalu bumil-bumil dan untuk bumilku tersayang Lesti Kejora Masya Allah banget ya responnya Tentunya sangat positif Ini sih tentunya fans sejati banget dari Lestlar Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Doa untuk sang kejora kita Berikutnya, perhatikan juga persahabat ada unggahan spesial terbaru dari Bang Ariel ya. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan Bahwa sore hari ini kakak Bilar lagi syuting Bismillah, semoga selalu lancar hari ini Amin, semangat ya Sama-sama kita doakan dan support untuk kakak Bilar Mudah-mudahan hari ini syutingnya lancar dan tentu dipermudah Serta kakak Rizky Bilar diberikan kesehatan Amin, ya robbal alamin kita lihat aja ke uga berikutnya ini vitamin bahagia banget untuk kita semua para fans dan warga konoha wow di matchnya memang luar biasa banget si ganteng ini persahabat ya apalagi melihat senyumannya duh meleleh banget nih hati emak <tik> masya allah pastinya emak emak leslar ini sangat baper dan gemas melihat idola kesayangan kita ini Posingan tersebut repos kembali oleh Agur Lesti Bilar Team Kalimat caption pun dituliskan Senyumnya bersemangat ya Papa Bilar syutingnya Demi keluarga tercinta Masya Allah banget ya Semua memang dengan senyumannya Kakak Bilar yang begitu manis Persahabat ya Hingga komentar pun banyak diberikan Dari para fans Yakni dari akun Instagram Nonon Moza Allah Masya Allah semangat syutingnya Papa Bilar Amin yuk kita sama-sama kompak mendukung dan tentu mensupport idolah kesayangan kita. Kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari Kak Rivi MV Persahabat ya. Sepertinya tentunya hari ini Kak Rivi ada di rumah Leslar dan terlihat Persahabat ya. Anak Kak Rivi sedang main. Masya Allah tentunya sepertinya. Karifi ini lagi syuting buat Poles kepoin Lesti bersama DDLS di, di kejorak Mudah-mudahan apapun yang dilakukan tetap tentunya kita support. Mudah-mudahan lancar dan dipermudah. Amin. Dan selanjutnya juga persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di sore hari ini. Pada dengan Jump unggahan postingan yang diunggah oleh akun Rosie@leslar24. Ini mengunggah sebuah postingan vitamin bahagia di channel YouTube-nya Fristik persahabat ya Wow ini sebuah kabar bahagia banget nih Fristik Production Ini mengunggah vlog terbarunya bersama Leslar Luar biasa yang belum mampir silahkan mampir karena ini seru banget persahabat ya Mengetes kekompakan Lesti dan Rizky Bilar tuh cocok banget ya Luar biasa yuk sama-sama kompak mendukung karya-karya idola kesayangan kita ada kalimat-kalimat info juga yang dituliskan di sini. Leslar tes kekompakan. Leslar gagal dapetin mobil. Mereka berarti punya momen nonton movie. Kira-kira nonton di rumah ayah keciorak, rumah pub dance atau bioskop. Sayang mereka lupa katanya tuh. Oh, ah, manja banget ya. sama-sama. Yang belum mampir, kita mampir ke channel YouTube Prestig Production. Mudah-mudahan saja selalu berkabar kabar untuk semuanya. Amin. Masih menunggu kejutan kabar baik